agak mengalami perubahan sedikit daripada yang sebelumnya. Itu ruang kargonya lebih besar 2630. Next, mari kita lihat sedikit bagian bagian khususnya Colt L300 pengeluaran terbaru Euro 4. Silakan bagi bos-boski yang berada luar sana khususnya bagi pengusaha muda. Silahkan untuk di japri Atau di kontak person ke nomor saya 0813 Untuk melakukan pemesanan unit Dengan ragu-ragu silahkan saja Singgahi di kolom komentar Karena kita ready stock Banyak sekali teman-teman Atau sahabat otomotif yang berluar sana Tak terhitung ya Next ada pander triton nanti kita akan mereview satu-satu per unit bagian interior dan eksterior luar maupun dalamnya oke okay, next bagian interior dalam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 dapat menyaksikan video ini langsung di beli khususnya japit saja ke nomor 8374 656554 ya kita ulang kembali angsuran DP nya 5 jutaan dan DP tentunya 5 juta Oke okay.